hari ini ayang sudah berada di pasar second jodoh jodoh kita Mari kita lihat keseruan yang ada di pasar second ini apa aja yang dijual dan kenapa ini menjadi daya tarikan luar biasa ya baik untuk yang tinggal di sini maupun untuk yang datang ke Batam tuh pasti mainnya ke Jodoh ya. Eh yang juga pengen tahu dong ada apa di Jodoh. Sekarang kita lihat-lihat ya di Jodoni ada apa aja. Yuk, yuk <gif> kita ikut yuk. Oke langsung ya kita coba masuk salah satu toko nih ada. Banyak sepatu bekas di sini. Nih yang mau tanya, yang ini berapa, Mas? Dua setengah, dua setengah katanya dua setengah itu artinya dua ribu, guys. Bukan dua juta ya? Ya, yang ini juga bagus nih. Yang oranye ya di sini terlihat ya, tertata dengan rapi sekali seperti barang baru. Padahal ini barang bekas, loh. Semuanya nih sampai ke dalam itu barang bekas. Dan yang ini berapa, Mas? Yang Adidas tiga ratus? Oh, tiga guys. Ini lebih mahal sedikit ya dari yang Nike tadi. Tapi selain ada di toko-toko seperti ini Barang bekas yang ada di jodoh ini Juga ada di tenda-tenda seperti ini guys Kita lihat dulu ya penampakan tendanya dari atas Seperti ini nih Sangat banyak sekali tendanya dari sini sampai ke sana Nah banyak sekali ya Pasar bekas yang ada di sini yang di bawah tenda Kita akan ke sana guys Ayo kita masuk Oke okay, guys kembali ke channel masih bersama kita di pasar second guys ya uh, uh. Jangan lupa subscribe, like and share uh. Nah. ini topi-topi brand dari kita guys, ya. ada LP, Gucci, Converse semuanya ini topi kita Saipriko, <laughs> asli dari Pariaman kan Dan ini ikan bakot kata orang panggil sebut saja ini bakot atau disambut Arapaima ini toke Sondong punya ini hanya formalitas untuk baju-baju nih, guys ya luar biasa. Thank you. Thank you. Begitu masuk ke sini, kita langsung saja disapa oleh penjualnya yang ramah-ramah. Dan beginilah kondisi tempat berjualan barang second di bawah tenda ya. Baju-baju ada yang ditumpuk begitu saja seperti ini. Kalau yang sudah begini, kita harus aktif ya untuk mengaduk, mengacak untuk mencari baju yang pas dan untung-untung dapat yang bagus ini. Tapi kalau seperti di depan ini, ini sudah rapi ya. Mereka tuh sudah majang di hanger seperti ini. Pasar Jodoh ini merupakan sebuah kawasan yang cukup terkenal di kota Batam, guys. Merupakan salah satu Pusat perekonomian masyarakat Kota Batam. Di sini bukan hanya ada pasar second, tapi juga pasar bahasa dan juga ada pusat pembelanjaan seperti Plaza Top 100. Tapi kenapa nama pasar ini adalah Jodoh? Namanya unik ya Jodoh. Seperti lagu Jodoh maunya ke <laughs> nyanyi nyanyi nyanyi. Tapi ternyata nama Jodoh itu ada sejarahnya, guys. Nama Jodoh itu berasal dari kegiatan bertukar yang terjadi di sebuah sungai, misalnya sagu dengan radio. Jika barter ini terjadi, artinya jodoh. Nama sungai itu akhirnya menjadi Sungai Jodoh atau Sai Jodoh. Tapi sekarang sungai itu sudah tidak ada lagi, hanya jadi saluran induk. Di sana kelihatannya banyak yang tidak buka, guys. Kita nggak usah ke sana ya. Kita balik saja ya. Kita lihat yang buka-buka aja. Hai. Halo. Hai, halo, halo. Ya. halo. <toloh> Hai. Itulah keramatan mahan di sini, guys. Di antara hiruk pikuknya pasar jodoh. Sekarang kita lanjut saja ya. Iya mas, makasih ya. Sebagai tempat mencari barang murah Ternyata pasar second jodoh ini Lumayan luas guys Pasar second jodoh ini buka setiap hari Ada yang buka dari jam 6 pagi Sampai dengan jam 12 siang Kemudian gantian ya Ada yang buka dari jam 12 siang Sampai dengan jam 11 malam Dan ada juga yang full dari pagi Sampai dengan malam seperti itu Oke ya. lah. Ya, barangnya bagus-bagus. Barangnya bagus-bagus. Mari terus kita keliling-keliling yang ada di pasar jodoh ini ada apa aja. Ayo, guys. Ini berapa? Ini 180. Sama, sama <laughs> sepatu yang yang tanya barusan dibuka dengan harga 180.000 guys belum kita tawar ya jika kita suka kita bisa nawar di sini rata-rata pedagang di sini memajang harga ya pada setiap produk yang dijualnya seperti ini nih kita lihat ya ditumpukan baju ini ini berapa harganya. Harganya adalah 4 piece 10 ribu berarti satunya 2.500 ya. Tapi belinya harus empat piece katanya seperti itu, harus 10.000 nggak boleh satu 2.500 nggak ada uang kembalian. <laughs> eh yang ngaco. Ya, sekarang kita lanjut lagi kita lihat lagi ya. Seperti ini nih harga satuannya adalah 5 ribu ya baju-baju di sini. Kemudian kita jalan lagi nih semakin dalam kita lihat ya semakin menggoda. Semakin banyak ya Ini ada handphone-handphone yang dijual Waduh dah ada semakin semakin semangat nih Kita lihatnya ya Semakin beragam baju-baju juga Semakin semangat guys Di sini banyak yang sekarang lagi pilih-pilih baju ya Di sampingnya ini juga ada sepatu dan ada helm ya Buat yang lupa bawa helm bisa beli di sini Semakin jauh berjalan Semakin banyak yang dilihat guys Ini tas ya eh, Yang pegang ini tasnya Oh. Tas serba lima puluh semuanya lima puluh ya. mau pilih-pilih yang mana ya? Jalan ini jaket lagi, aduh. Sepertinya semakin lama ini semakin menggoda ini pasar ini. Ya, ini berapa nih harganya? Sepuluh sepuluh ya, sepuluh celana seperti itu. Dan kita lewatin ini ada yang jualan ya, jualan makanan. Dan kita lihat lagi, wow, banyak sekali bau bagus Dan ini apa? Panci, kuali, centong, sendok. Ada semua di sini. Oh, lengkap ya, kita jalan lagi. Oke, lanjut. Kita lihat ini ada sepatu-sepatu, ya, tas-tas, sandang, tali pinggang, topi, segala macam. Ini ada tas, ya, tas-tas uh -uh, yang pilih-pilih, tas seperti itu. Tapi ya, setelah yang lihat-lihat, ya. Di sini tuh yang paling banyak adalah pakaian, baju, celana, kaos, jaket, apa lagi ya, pokoknya yang berbentuk pakaian lah, seperti itu tuh lebih banyak dibandingkan produk lain, walaupun yang lain juga banyak ya. Sepertinya peminat baju ini banyak dan harganya murah loh, seperti yang kita lihat tadi itu 4 piece sepuluh ribu ya, ada yang satu piece lima ribu, jadi ya tentu saja ini menggoda. Hai, Oke okay, kita lihat lagi ini ada apa ya pecah belah ya yang jual dan kita lanjut lagi. di sini ternyata sangat random ya yang dijualnya pakaian, baju, uh, alat elektronik juga seperti koper juga uh, seperti sepatu ya sama stroller ya apa sih namanya itu buat bau kereta bayi sama sepeda-sepeda juga. Seperti itu ya, ada semua ya. Makin semangat ya, kita jalan ya. Jalan, nggak capek-capeknya. <laughs> Banyak yang dilihat. Dan saking asiknya jalan, ini sudah mencapai ujung dari pasar yang di bawah tenda-tenda ini, guys. Ini ayang sudah keluar dari bawah tenda-tenda tadi. Ini sudah di halaman lebih terbuka ya. Ini mereka, ini jualannya di kaki lima toko-toko, tenda-tenda juga seperti ini, tapi tidak terlalu berdesak-desakan ya, seperti mana perjalanan kita hari ini seru, bukan? Banyak sekali yang dilihat di sini, ternyata pentesan aja, kalau memang pasar second ini menjadi tempat idola ya, bagi banyak orang ternyata memang benar-benar surga belanja, oke guys demikian jalan-jalan seru kita hari ini di pasar second Jodoh, Batam terima kasih sudah nonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dong